Sweet. So sweet lah Saling melengkapi So pasangan yang kat luar sana Memang kena jadi sweet macam ni oh, lah Betul lah yeah. kan, yeah. baru, baru dia Zeki murah Hari ni saya dengan family dah seronok sangat hari ni Abang ah, air terbaik dengan sedia -sedia. <laughs> akak Apa jangan sedia-sedia Akak jangan sedia-sedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit. Ya. Amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys semoga hari teman-teman sekalian Diberikan kebahagiaan Ya diberikan keberkahan Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga iman dan islam Di dalam hati kita Di dalam dan kita ini semakin kuat dan semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, di sini ada sebuah request lagi daripada teman-teman sekalian di Instagram yaitu por pani puri sedap. Pasti ramai tak pernah coba. Reaksi pasangan bila kami beli semua. Oke, okay, jom kita tengok videonya. Ini daripada FS Channel. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya ya karena FS Channel ini sangat-sangat bagus sekali untuk video-videonya guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. Assalamualaikum So, hari ni saya ada dekat Kuala Lumpur Taman Tun Dr. Ismail ha. Jalan Fuad. Tun Muhammad Fuad 1 Okey, dalam kesibukan di bandar raya Ok Saya jumpa makanan ni yang tak biasa lagi lah Saya jumpa dengan Fahmi jumpa Makanan ni okay. memang rare sangat okay. Huh, dia macam Mali Jom, Assalamualaikum Kak Assalamualaikum Mang Ya. Ni macam okay, dekat dia dia macam pani. tu ya. Tetap pun jugak. Kan pani puri. Kan pernah ni bang. kan macam dia punya tu. Nama family. The family. Saya okay, dari oh, Pakistan. Okey kak, Panipuri dan chai masala. Aku nak cerita sikit tak? Pani puri ni erm um, tadinyalah Indian street food. Ah Indian street food. ada juga Pakistan Pakistan di Malaysia. Malaysia. Gulgapa. Gulgapa. Gulgapa. Tapi bahan-bahan lain lah, okay. kita dah plan dengan tekak uh, Malaysia sure. <laughs> So, semua orang boleh terima lah. Puri ah, okay. tu yang ni lah, yang bola-bola ni, puri, pani tu. Pani oh maksud, maksud. air. air. So, kalau kat tempat lain tu, kalau diorang serve, diorang akan hidangkan satu mangkuk besar. Macam sos ini atau sos asam lagi satu. Bila dah letak semua tadi tu, diorang akan masukkan dalam tu macam tu. Ini-ini makanan India yang viral banget itu ya guys ya. Ada juga di Malaysia ini. Ya Allah baru tahu. Dia terus... Cedok. Uh, Cedok. Oh, oh itu cara makan sebenarnya lah. Uh, kalau ini uh, kentang kita punya... Uh, inilah wajib ada kan. Oke, okay. pakai kentang dia. Main utama dia ini lah. Yang utama dia kentang. Kentang ini ada campur dengan rempah-rempah dia lah. Ada garam dulu, ah, oke. Okay. Eh banyak sangat. Okey. Banyak-banyak lain. Ni ni apa uh, ni? Sos pudina. Ini chakni. Chakni. Ini ni cak ni. Cak ni. Sikitlah boy. Sebab yang ni a kita kena rebus dulu kumma tu dengan gula merah okay. dan ayo ke Sebab ayok ni uh, apa nak bagi rasa lebih masak Satu. Okay. Kita sampai-sampai tadi abang dah nak bagi, abang manan dah nak bagi kita try chai masala. Ada tak cahai masalah tu? Jom kita try dulu hey. Cahai masalah masala. Tester, tadi saya sampai Abang Manan terus bagi, nah try nah, Tapi kita tunggu sekejap lah. kita try kat sini Bismillahirrahmanirrahim, panas-panas cahai masalah Dia ada blend dengan herbs dia sendiri lah Cahai itu kalau waktu saya di Arab Cahai, cahai, cahai itu namanya Teh guys ya, cahai <laughs> Atau air bisa dikatakan gitu juga ya ada uh, chai chai uh, apa itu namanya guys. Saya saya ingat aja tapi enggak tahu juga aslinya gimana. Kayaknya kayak kalau di sini dikatakan herbal sih enggak tahu juga. Lah resepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sana itu kayak teh aja gitu guys. Ih. Eh, Ih. Eh. Eh, sedap. Ih. Eh. Oh, eh. uh, rasa eh. macam duduk dekat Pakistan. Oh iya memang ke. Memang sedaplah. Sedap lah. Tidak, eh. Okey, satu RM ni memang? Satu kop, lapan os, Ini ni RM3. Okay, Pani Puri, kiraan dia macam mana ni? Pani Puri, kita uh, letak 10 ke 12 biji Bergantung pada size dia lah okay. uh, Sebab macam ni size kecil-kecil So, kita letak sebelah 12 macam tu ah, okay. Tu apa benda Kak sebenarnya ni? Ini oh, oh. Ini apa benda ni Kak? Dari tepung ke, macam tahu ke oh, yeah. uh, Dia macam keropok okay. uh. Kalau cara makan dia, ni bulat kan uh. Kita pecahkan sikit atas ni macam tu okay. Kita okay. buat lubang macam tu Lepas tu boleh kita letak diletakkan pang. Oh, okey, kayak di India asli guys. Anak kecil itu yang jual guys, India-India Daun so. Oke. Itu Mbak, robot Nampak macam lusuhlah. Saya kira saladri tadi bukan ya. Ini sos pudina. Pudina. Pudina. Sos pudina. Wish. Okay. Okay. Okay. Ini chatni. Chatni. Chatni tu apa? Ketchup uh, ke? Bukan. Dia manis kurma. Okay. Lepas tu kita letak yoghurt okay. Yoghurt Yoghurt dicampur dengan Daun ketumbak Dan sekali Lepas oh. tu kita topping dengan muruku Okay <laughs> <laughs> nice Unik ni. lah ini Asli unik banget guys Kalau macam ni berapa ringgit 4 okay. biji ni 4 biji kita nak jual juga Sebenarnya 4 biji ni 5 ringgit eh 5 uh. Okay, Tapi belum start lagi. Oh ya ke? Okey, boleh. Saya beli dulu dengan harga RM5. Boleh? Boleh. Saya bagi rasa. Makan, <laughs> Makan je. Okey. Memang menarik. So um hidup saya, ha ni kali pertama saya tengok depan meter. Okey. Lain macam. Dan saya pun tak biasa try. So. so kalau kita tengok daripada luaran ni ni, crispy ni meruku dengan apa ni? Puri lah, puri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ubi dia rasa kerunci, dia dia rasa pedas-pedas manis, manis, dia rasa sedikit daun pudina sikit. Ya Allah, memang boleh try. Pani Puri memang sedap. Oh, sedap guys. Sedap Allah, <laughs> serius sedap. <laughs> sedap. <laughs> sedap. Sedap, <laughs> sedap. Guys, kan? Ah, sedap. <laughs> Untuk... Jadi kalau kalau kita lihat di India gitu kan di kuliner kuliner India banyak sekali su, di Facebook ataupun di YouTube gitu kan guys ya. Jadi kayak kayak gimana gitu rasanya kayak nggak nggak bisa kepikir gitu. Tapi setelah setelahnya menonton DFS channel ini jadi kepikiran gitu. Katanya enak gitu kan? Pani Puri ini macam mana jualan itu mak? Satu set. Oke. Kali dengan. Ah dia itu jual pisah guys. ini oh, set satu dia set begitu Maksud, oh. maksudnya dah beli ni kita kena buat sendiri lah nak makan okey di belakang saya ni ada satu gerai panipuri han panipuri puri daripada yeah. dua orang suami isteri satu set ni kau orang boleh dapatkan dengan harga RM10 okey marvelous. Marvelous. marvelous tak terkata rasa dia uh, ini wow. kalau buat majlis Kauin. perkahwinan ho oh, jumpa panipuri ni Agaknya makanan lain tu orang relax lu. Semua pakai nak try pani puri. Ah, betul, betul, saya yakin betul. tak ramailah yang biasa try makan pani puri Aha. ni. Akak dengan abang hari ni boleh tak saya nak beli semua ni? Beli semua ni? Ah. Boleh bang. Beli semua ni. Hai. Free je. Tak. Ah, tak apa tak apa. Oh, ya. ya. Thank you. Thank you. Saya seorang pun pakai biji. Ah, Oh, oh. seorang so, boleh pakai UBG? belum ni. BG. Boleh komen sikit, Kak? Boleh komen, kan? Haa, rasa dia macam mana tu? Dengan ah, penuh dia. perasaan. Penuh <laughs> perasaan. Haa. Okey, boleh, boleh. Okey. So, um, first time tengok stall tu petang. Masa tu dah sekepas pukul lima you kot know, rasanya. Mm -hmm. So, first time try. Pernah dengar pasal panjur ni, tapi tak pernah rasa. Okay. So, this is the first time trying. And then, Alhamdulillah bila? Haa, kan? Saya <laughs> so, tu tak tahu lagi Saya kalau tengok orang Malaysia cakap tu Pasti ada bahasa Inggeris dia Itulah yang membuat saya tu macam Hei, seronoklah. lah hey. oh, Balik makan dengan family uh -huh. uh, Semua suka Sebab satu, shell dia sangat bagus Crispy dan tak uh, senang bunyai betul. betul And then, dia punya uh, Sausaha almond Especially yang hitam Min Cik ni? Tu, min ni. Haa, min ni. Cak ni tu. Cak ni, cak ni. Sorry. Yeah, sangat sedap. So, saya pun rasa today I nak buy extra because I have to give my colleagues to office. Uh, oh, so. terbaik. Oh, guys. Ya, memang enak katanya. Ya Allah, jadi pengen banget jadinya. Di sini pun ada ini, guys. <laughs> Ya Allah, enak banget kata akaknya ini. Masya Allah, saya, saya seronok mendengar akak ni berbicara macam tu. Sebab apa ya, saya suka sangat eh, macam tu lah. Eh. Enak lagi bagi rasa semuanya lah. Like, it's a good thing, Insya Allah. it's nice. Sedangkan okay. dengan doa-doakan lah, because it's good. Betul lah, okay. Because it's <laughs> uh, Keren banget sih, guys. Banyak-banyak. Tak, tak payah-banyak. Betul tak? Banyak. Hari ni akak dah komen jujur. <laughs> hari ni percuma untuk percuma, akak. Percuma. Alhamdulillah. Yeah terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dua-dua. Amin. Terima kasih Kak oh, Emo Amin. Terima kasih e Kak. Okay Kak, nanti e rasa ramai-ramai e eh. Okay, okay Kak. Okey Kak, terima kasih sama-sama. E okay Kak, first time tak apa, saya belanja juga. E ya, yeah, betul. Betul Betul. Amin. Amin. Belanja. Oh, seriuslah. Serius. Serius. Rekomen tak dengan kawan-kawan lain? Okey Kak. Banyak suara dorang tadi. <laughs> Selamat menyambut selera. Okey Kak Teh. Betul. Eh juga kena. Okey. Eh banyak-banyak yang tak kenal dengan FC channel eh, ya. Eh Kak Kak tak, tak apa jangan enggak. Tak tahu hak siapa. Jangan ya. punya. Kena support kena support. Hari lain nak datang. Oh, okay. Ah okey. Okay. Ah. Okey. Okay. Sama. Apa ni banju? Eh. Ini berjumaah Kak. Okay. Oh ah. Sama. Okay. Masya-Allah. Okey kak, tak tak apa kak? Eh. Apa tak kak? Tak, tak apa tak, okay. tak apa Okey. Okey. Chai masala pun kita bungkus sekali. Ha, 30. 30 cup. 30 kak hmm. Okey cup. Tadi Allah. akak dengan abang tadi semua ni masuk ni 20. Dia 19 tapi saya kirakan 20 lah tadi. Tadi semua 30. Kita bungkus 30. tadi 30. 30 yang tadi tiga bungkus. So jadi 33. So total 300. Pani kuri Dengan Chai masalah RM300 Kak dengan Abang terima kasih banyak, -banyak Melayan kami ah, Dah Kak sejam lebih lah ni hmm, Kak, dengan Abang tak duduk-duduk lagi takkan, takkan, Terima kasih je ya. Bayar tak lagi ni ah? bayar, tak lagi. bayar tak lagi Tak, tak bayar lagi Tak nak bayar lagi <laughs> So tiga, So semua sekali RM300 RM300 Saya bagi Kakak ke Kak Abang ni Okay jag dia saya ni tak bagi saya dalam nak bagi sini oh tengok hai sweet sweet lah melengkapi tak sweet sweet <laughs> so pasangan yang kat luar sana memang kena jadi sweet macam ni ah betul ah dia. baru baru dia rezeki murah betul ha ah. okay, kak ni kak ni 300 akak kira dulu saya takut ter, aku terkuak kurang ah kira dulu Cukur. Boleh. Boleh Boleh tak? Allah. Idea untuk abang dengan akak. Boleh. Hari ni saya dengan Family dah seronok sangat hari ni. Abai tertin terbaik dengan kak. Abang sedia -sedia. <laughs> akak. Apa <sangat> ni? Sedih-sedih. Akak jangan sedih. <laughs> Helok. <laughs> Kita dah happy-happy tadi. Iyalah, jangan sedih. Bahagia. mungkin mungkin, mungkin tangis bahagia ya guys ya hadiah untuk abang dengan akak mene dah sejam lebih akak dengan abang tak duduk-duduk menayan trainer kami berdua orang yang datang kat sini ok saya bersyukur sangatlah kami berdua bersyukur sangatlah hari ini dapat bertemu dengan akak dan abang so hadiah Allah. ni daripada Yesen Makfirah dan juga penonton FKS Channel saya doakan dipermudahkanlah urusan dunia dah akhirat penting berniaga ni satu je dia kena ketal kena kuat tak semua orang boleh buat ada apa-apa kata terakhir ke ataupun nak jemput orang-orang uh, dekat sini jemput datang ke Taman Tun Dr Ismail Kuala Lumpur be dekatkan okay. dengan One Spine dan McDonald's lah McDonald's sana One Spine One Spine Okey One okay. One okay. Ya okay, bang akak terima kasih banyak, banyak kami beransur dulu Kita tengok okay. okay. okay, kak bang terima kasih banyak, -banyak. Okay. Okay, kak. bang, kasih banyak -banyak. Yeah. bang kasih banyak -banyak. kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ok Alhamdulillah Hari ni kita dapat santuni Makanan Terpadu Panipuri Memang sedap Memang padu So korang Kalau ada jumpa makanan Yang Lain macam Boleh PM kami terus InsyaAllah kami sampai Berdekatan dengan KL dengan Selangor Yang penting jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe FSN Assalamualaikum Waalaikumsalam Lari <laughs> abang abang Fahmi, abang Fahmi, abang berdua nih Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, ya, ya. abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, dan juga abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang Fahmi, abang abang Fahmi, abang Nah ini guys banknya untuk teman-teman istilahnya donasi ya ataupun nyumbang bersama-sama ya guys ya. Jangan lupa untuk nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang menginspirasi di luar sana terutama penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga ya guys ya. Di sini saya pun macam memang betul kata Abang Wan Teddy tak semua orang itu tak semua orang boleh berniaga. Yang penting adalah kita kena kekalkan kita kena istiqomah dalam berniaga tuh sebab kalau kita istiqomah maka insyaallah suatu saat pasti akan melambung ya guys ya yeah? jangan sedikit-sedikit baru dua bulan tiga bulan lima bulan lalu tutup ya kan karena sepi ingat apabila kita jualan kalau kita tes oke okay, ya kan rasa oke okay, uh, harga juga oke okay. semua akan indah pada waktunya tapi kena bersabar lah, macam tuh ya kan oke okay, itu saja video kali ini guys terima kasih Aka dan Abang tadi yang tengah ajuan Jualan tu yang sudah istilahnya membuat kita tu Masya Allah senyum juga ya kan Tengok mereka tu bahagia ya kan So sweet jugalah ha? Semoga sakinah warahmah Untuk kita semua Untuk teman-teman juga Untuk akak dan abang tadi Dan untuk semuanya yang baru menikah Maupun yang sudah lama menikah Semoga sakinah mawadawarahmah ya guys ya Dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya ya kan Yang menyebabkan keruntuhan Menyebabkan perceraian dan lain sebagainya Ya ingat bahwasannya pasangan itu ada kurang dan ada kelebihan Begitu juga kita sebagai laki-laki ya kan sebagai perempuan juga uh, Apa namanya ya perempuan ataupun laki-laki pasti ada kurang dan ada lebihnya Yang terpenting adalah apabila pasangan kita mempunyai kekurangan ya kita maklumi ya kan Apabila kita punya kekurangan pasangan kita lah yang memaklumi kita Istilahnya saling seperti ini ya guys ya Kalau yang satu seperti ini yang satu begini nggak bisa nyatu guys ya kalau satu begini semua, saling terbuka semua, maka akan menyatu seperti ini. Itulah hakikatnya ketika kita menikah, ketika kita punya pasangan seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih dia tengok video ini sampai selesai. Terima kasih efek Channel, ya Abang Fami dan juga Abang Wan yang sudah senantiasa memberikan inspirasi kepada kita. Dan juga pengajaran-pengajaran yang sangat berharga di setiap video-videonya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh